bagian ketiga adalah kita membahas masing-masing state-nya. Sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya, tapi ini kita akan bahas lebih detail ya tentang state methods. Oke, okay. ini beberapa state yang umum dipakai. Tidak semuanya dibahas, tapi ini umum dipakai. Yang pertama adalah init seperti saya sebutkan sebelumnya, init sangat cocok untuk menginitialize variables ya, variabel global atau uh, variabel yang dipakai untuk game kita. Preload berguna untuk meloading aset. Create ini dipanggil satu kali, gunanya untuk menciptakan objek-objek um, game kita. Update ini akan dijalankan secara looping, ya, secara cepat, tergantung uh, kemampuan komputer kita. Kemudian, tergantung FPS-nya, render akan dipanggil setelah uh, proses penggambaran di layar selesai. Biasanya dipakai untuk memberikan post processing style effect, ya, atau biasanya kita juga bisa pakai untuk debugging. Oke, okay? nah, kita akan mulai dengan yang ini. Ya, jadi sekali lagi init ini ini metode yang pertama dipanggil pada saat state-nya diciptakan. Ya, kita bisa mempassing beberapa parameter ke dalam init, kemudian bisa kita gunakan variabel tersebut di dalam metode init. Saya kasih contoh di sini state AJS waktu memanggil state start untuk state B-nya kita bisa menambahkan uh, sebuah variabel yang akan dibaca oleh init function di state B seperti ini ya misalkan e, entah untuk apa terserah. Nah kita akan coba ganti sedikit program yang telah kita buat sebelumnya. Ya anda balik lagi ke state a, js, oke? Okay. Di bagian state b ini kita mau e, mengclear dunianya, kita mau mengclear cache nya, eh tidak mengclear cache nya. Lalu kita kasih e, random number antara satu atau dua. Jadi sebelumnya kita buat var picture sama dengan this.random between 1 atau 2. Jadi either 1 or 2. Lalu variable random ini kita passing ke dalam pick ke dalam state B. Nah, di state B-nya kita akan buat init function, oke. Okay? Di sini ya. init function dimana parameternya sudah ada pick ya variable pick yang dikirim lewat state a pick sini nah di sini saya akan pindahkan ya yang pembuatan di background girl saya pindahkan ke sini nah seperti itu iya seperti ini kemudian kalau misalkan picknya if ya kita cek kalau kita kita lihat dulu jika picknya sama dengan sama dengan Nah, satu maka kita akan uh, saya akan buat sebuah variabel lagi uh, gambar picture ini ya kalau kliknya satu maka this picture sama dengan eh uh, tapi kalau kliknya dua maka ini saya ganti face artinya apa teman-teman kalau randomnya satu maka muncul gambar fit, kalau randomnya dua maka muncul gambar Vazor. Gambar Vazor itu yang png. Kelihatannya saya lupa loading di preload ya, kembali lagi ke state A Anda load dulu this.load.image Vazor assets slash png. Seperti ini ya, teman-teman, titik koma. Nah, kemudian di state b-nya, kita sudah punya sebuah variable picture, random antar satu dan dua, lalu kita tinggal deteksi di sini, teman-teman. Ya, jadi, sorry, sorry, nggak usah diteteksi, Anda tinggal tuliskan aja. Ya, di bagian ini, fade ini Anda hapus, dengan ganti dengan this picture ya, oke, okay, kita akan lihat hasilnya ya, refresh nah, fesser kan jadi kalau kita refresh ada random satu dan 2 isinya bisa jadi fesser atau gambar fade ya, oke okay, jadi, itu yang kita lakukan nah, saya lanjutkan lagi. Oh ya, yang bertanya key itu apa sih, property key? Property key ini biasanya untuk identifi identifikasi atau identifier dari sebuah state. Jadi state, misalkan Anda ingin bikin dynamic state, artinya state, sebuah state bisa punya beberapa ID, beda-beda ID-nya. Jadi misalkan kalau dipanggil sekarang dia ID-nya a. Besoknya, selanjutnya kita panggil lagi state yang sama, ID-nya berubah jadi B dan seterusnya. Maka anda bisa pakai property this.key untuk memberikan ID kepada state tersebut, ya. Nah, kita lanjut ke preload. Anda sudah tahu ya gunanya untuk load uh, aset, ya. Sebenarnya setiap kali anda memanggil preload ini atau menggunakan load image, lah load sound, load macam-macam, sebenarnya file-file tersebut dimasukkan ke dalam Q ya. Kemudian, it doesn't the file immediately karena itu hanya sekedar dimasukkan ke dalam waiting waiting list ya queue. Nah, selanjutnya loader queue akan menjalankan proses loading aset Anda seperti yang saya jelaskan di gambar sebelumnya. Ada looping antara load update dan load tender ini looping terus terusan sampai asetnya berhasil terload semua. Setelah selesai preload semua, maka uh, state akan mencari yang namanya create method. Kalau ada, kalau enggak ada ya sudah. Nah, create method ini dipanggil satu kali setelah preload selesai. Atau kalau memang tidak ada preload, maka create langsung dipanggil. Nah, biasanya dipakai untuk menciptakan game object seperti sprite, men setting up animations, membuat uh, dunia Anda gitu ya dan seterusnya. Setelah create selesai dipanggil, maka core gamenya dijalankan. Yaitu artinya dia memanggil update jika ada update-nya ya. Dan kalau memang anda tidak mempunyai update dan anda ingin melempar ke state selanjutnya, maka di tempat create ini juga tempat yang tepat anda memanggil state start menuju state-nya lain. Nah, untuk update method. Uh, uh, Vessor will only start calling update once the create method has been run if it exists. Ya, ini harap diberingatkan. Ya. Harap diketahui. Dan update ini akan dijalankan sangat cepat sekali. Ya, sangat cepat sekali. Anda bisa debug kalau ingin lihat FPS-nya berapa. Dan biasanya kita melakukan berbagai macam pengecekan. Physic collision, menghandle uh, response user, dan seterusnya. Oke. Okay. Render method ini akan kita pak terapkan ya akan kita coba nanti habisnya ada tutorial 1 dan 2, kita akan menerapkan render method biasanya ini dipanggil setelah uh, setelah gambarnya muncul di layar maka uh, fungsi render akan dipanggil gunanya adalah kita bisa membuat final post processing style effect ya jadi efek salju turun kemudian black and white gambarnya ngeblur kita lakukan di fungsi render